Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, welcome to Kampung Inggris Happy English Course 1 As like usual with me Miss agenda Oke okay everyone, terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah dikirimkan Melalui email Happy English Course 1 Maupun DM Happy English Course 1 Dan juga WhatsApp Happy English Course 1 Nah, artinya sudah mengumpulkan menjadi satu So that's why now it's my time to answer all of your questions Oke? Okay? Dari Miss Adinda Pandemi seperti ini Apa di kampung Inggris sudah aktif pembelajarannya Well everyone Untuk saat ini Pembelajaran di HP Lewis Course 1 Alhamdulillah sudah aktif kembali Namun teman-teman juga harus Mematuhi protokol kesehatan ya Sehingga nanti ketika masuk dalam kelas Tentu saja harus social distancing Dan juga wear mask dan forget ya Nah untuk selanjutnya nih pertanyaan yang kedua dari Radity underscore 12 Miss Adinda, program yang paling recommended di high c 1 apa? Oke, okay. uh, sebetulnya ada banyak sekali program di happiness first one Itu sesuai dengan kebutuhan kamu Dan juga tentunya menyesuaikan uh, waktu yang kamu punya Nah, tapi kalau dari Missnya sendiri Kalau kamu memang... Mau belajar bahasa Inggris semua dari basic Dan memang kamu fokusnya untuk uh, Get your tahun Atau untuk mempersiapkan diri kamu Agar lebih mapan dengan bahasa Inggris Ada baiknya kamu mengikuti Program yang 3 bulan Namanya adalah CTC Nah tapi jangan stop di 3 bulan itu Karena kalau kamu lebih mantep lagi Kamu harus lanjutin ke program 3 bulan yang kedua Yaitu TC Nah jadi teman-teman bisa langsung ambil program Yang 6 bulan yaitu gabungan Dari CTC dan juga PC. atau kalau misalnya kalian belum tahu apa sih ctc si dan juga tc itu kalian bisa cek ya di video atas ini missinda udah pernah jelasin waktu itu oke okay? Next, untuk yang ketiga dari Etholi Saputra. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Di sekolah kami ada program belajar intensif bahasa Inggris di Kampung Inggris. Karena masih pandemi gini, jadi kami nggak bisa datang ke sana. Ada solusi, nggak Miss? Ada banget. Jadi nanti Bapak bisa ngikutin program di mana. Nanti bisa uh, calling dulu ke pihak adminnya Happy Girls Course One. Nanti uh, minta untuk didatengin guru kampung Inggris datang ke sekolah bapak. Nanti bisa diurusin untuk materinya sama persis yang akan diajarkan di Happy Girls Course One. Cuma baik lagi ya pak, tergantung dengan program yang diambil. Kalau misalnya mau ambil program yang intensif, maka materinya sesuai dengan intensif. Kalau cuma mau ngambil yang program holiday seminggu dua minggu, juga materinya disesuaikan. Jadi gitu ya pak. Next nih yang dari underscore, Hi miss, hi juga. Can you tell me why are teachers still yang in kampung Inggris? Uh, menurut miss Jina sih, ini kali ya nggak uh, nggak selat nggak melulu orang-orang muda sih. Bahkan ada itu kursusan -kursus yang lain juga. Udah, ini udah sepuh sepoh gitu gurunya, cuman kebetulan saja. Kalau di Happy Girls' One ini memang masih muda-muda gitu, biar semangatnya lebih mengena gitu. Oke, okay? lanjut dari Rahman. Miss Dinda, beberapa dari temenku bilang kalau di kampung Inggris itu waktunya cuma habis dihabiskan buat nongki-nongki karena ketemu sama teman-teman baru. Jadi, skill bahasa Inggrisnya nggak terasa, bener nggak miss. Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Niatnya apa nih datang ke kampung Inggris? Kalau semisalnya niatnya untuk belajar bahasa Inggris, nah, maka kamu akan bisa mengatur aktivitasmu kapan saatnya belajar, kapan saatnya kumpul bersama teman-teman gitu. Jadi, untuk teman-teman yang pernah bilang seperti itu ya mungkin karena mereka lebih seneng nongki daripada belajar tapi jangan selalu ya nongki-nongki sana mungkin dia juga mengasah skill bahasa Inggrisnya yaitu dengan conversation bahasa Inggris jadi nggak boleh pikiran negatif dulu intinya adalah depend on the people niatmu apa ya kan kalau kamu inggris not belajar ya berarti belajar untuk nongkinya di nomor 2 kan tapi kalau seandainya nongki itu membawa manfaat semisal untuk mengasah conversation kamu ya kenapa nggak dilakuin nah jadi pinter-pinter mengatur aktivitas kalian gitu ya lanjut nih